Wah gimana nih teman-teman, baru 15 orang yang join nih. Kita masih menunggu tim-tim yang lain nih, yang belum join. <coughs> karena okay, udah jam 8 kita mulai aja. Oke, okay, selamat malam teman-teman. Di pertemuan ke-13 ini kita bakal presentasi lagi di tiga kelompok. Okay. Nah, mungkin sebelumnya ketelian dulu nggak nih? Untuk pengumpulannya. Jadi nanti kan di minggu depan itu masih ada tiga kelompok lagi sisa ya. Nah, di pertemuan ke-15 nah itu waktu teman-teman untuk ngumpulin itu uh, babnya maksud itu laporannya. Jadi kan ada waktu teman-teman yang udah presentasi itu untuk ngumpulin laporan hasil presentasinya. Nah, itu nanti yang bakal dikumpulkan berupa laporannya itu seperti apa, uh, Word sama PowerPoint-nya. Oke, kalau gitu kita mulai aja nih untuk presentasi di malam ini dengan kelompok ke 8. Oke. Ketuanya dengan siapa nih? Kelompok ke 8. Mas Alfa ya? Iya, Pak. Saya, Pak. Oke, masalah. Oke. nih Mas Alfa? Teman-temannya udah di semua, Kak? Eh sudah, Pak. Eh, tapi Mas Yohan belum ada ini nih, belum ada kabar. Mungkin lagi kerja kayaknya. Oke, eh, enggak apa-apa gitu. Oke okay. ini masih seperti pada malam mingguan nih kayaknya nih, baru 15 orang yang join. Beranik itu kelasnya nih, digerakkan teman-temannya untuk hadir. Ya Pak, sudah diumumkan di grup Pak. Oke okay. siap Mas Saryo. <tuh> Oke okay. kalau gitu mungkin kita mulai dulu aja untuk kelompok 8 mungkin ke kelompok 8 saya persilakan untuk menampilkan presentasinya dulu. Oke, okay. okay, baik Pak. Uh, Mas Haryo, izin Mas. Mas Aldi ada nggak ya? Mas Pak. Oke okay, siap. Okay. Silahkan Mas Aldi. Recording in progress. Oke okay, baik langsung saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ajat Irwan S.Kom M.Kom dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur nah, Pada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Adapun topik yang akan kami bahas ialah Aplikasi penjualan motor pada Alpha Motor. Perkenalkan, nama saya Renaldi yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya ialah Prawito, Yohan Reanka, Muhammad Alfa Saputra, bijaksana Sentral Galih Mandiri. Dan, eh, saya, Renaldi Pandarmawan, eh, Haryo Dewi Saputra. Ahmad Anubrah Sakti, Jad dan Burhanuddin. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pemukaan, sesi penyampaian materi, sesi tanya-jawab, dan sesi penutup. Baik, teman-teman, kita langsung saja. Eh, kita mulai ke sesi yang pertama adalah sesi pemukaan. Barulah kita mengucapkan bersama bismillah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Uh, baik, uh, materi pertama akan saya pecahkan. Mas Hario, ya Latar belakang. Uh, komputerisasi dapat mendukung sistem informasi perusahaan yang disertai aplikasi sebagai fasilitator pengolahan data dan informasi. Maka dirancanglah suatu, suatu sistem penjualan yang terkomputerisasi untuk mempermudah toko dalam mengelola data produk dan transaksi. Tujuannya untuk tujuannya ialah untuk mendukung kinerja toko Alfa agar dapat bersaing dengan lawan bisnis serta membantu proses transaksi yang ada menjadi lebih efektif dan efisien. Baik, selanjutnya. Oke. Baik. Oke, oh ya, ada yang ingin membacakan selanjutnya? Ya, mungkin anu ya, uh, Mas Alfa mungkin tentang rancangan database sedikit aja atau oke okay, baik kalau gitu saya, saya ya coba. Tadi oke okay, siap. Uh, jadi di sini ada rancangan database ya kita sudah sepakati bersama-sama. Di sini ada um, 4 tabel jadinya kita bikin. Ini ada table user yang uh, ada ID pegawai sebagai primary key-nya. Ya. Kemudian juga ada tabel penjualan. Yang mana di sini ada ID transaksinya, yaitu nomor. Di sini variabelnya namanya. Kemudian ada SKU yang merupakan uh, di sini indeks juga. Kemudian di sini ada tabel inventory. ya Tabel inventory ini... Untuk mencatat apa ya istilahnya itu, barang masuk ya. Jadi, barang masuk ketika toko itu ada. Jadi, ini kan toko sepeda motor. Jadi, sepeda motor masuk ini nanti masuk ke sini. Barangnya tentang ID-nya apa, tanggal masuknya berapa, terus SKU untuk kode produknya berapa, merek motornya apa jenis motornya apa ya, tahun pembuatan apa, kemudian unit masuk berapa biji itu di input masuk ke tabel inventory. Selain itu juga ada table stok ya. Di table stok ini ada SKU yang merupakan ID produk, kemudian ada merek motor, ada jenis motor dan jumlah stok ya. Jadi ini tiga table ini saling berhubungan dengan SKU sebagai penghubungnya ini ya, ada relasinya gitu. Jadi ketika nanti ada transaksi masuk ke tabel penjualan, kemudian nanti secara otomatis dia mengupdate informasi yang ada di tabel stok. Misalnya ada barang masuk pun juga di tabel inventory akan mengupdate informasi yang ada di tabel stok. Misalnya barang masuk, ya jumlah masuk ini unit masuk misalnya tiga Itu nanti stok di sini akan bertambah tiga juga. Begitu juga ketika tabel penjualan, uh, maksudnya terjadi penjualan yang diinput ke tabel penjualan ini, uh, nanti akan berkurang stok yang ada di sini. Begitu. Sekian. Kemudian untuk apa ini? Tampilan ya. Silakan siapa, Mas Alfa mungkin? Uh, boleh. Ya. Untuk tampilan form login di sini kita ada tiga macam hak akses yaitu admin, kasir, inventory. Dan ini tampilan halaman utama untuk login ke admin. Ada register, input transaksi, barang masuk, penjualan, barang masuk, daftar barang masuk dan di sini tombol logout-nya ya. Lanjut. Untuk register akun login baru, di sini ada ID pegawai, masukkan username, masukkan password. Nanti di sini dia tampil data yang sudah dibuat. Dan ini bisa dihapus juga. Dan di sini aksesnya bisa pilihan kasir, inventory, dan admin. Lanjut, Pak. Dan ini untuk menu transaksi. Di sini kita eh, transaksi penjualan ya, eh, ada nomor transaksi, masukkan tanggal berapa, nama lengkap, nick, alamat lengkap, nomor HP, email, merek motor, jenis motor, SKU yang lainnya. Di sini ada simpan data, eh, untuk total harga kita bakal hitung dulu supaya tidak ada kesalahan baru disimpan. Oke lanjut. di sini menu form input stok dan cetak stok. Ini adalah menu untuk menambah stok baru tanggal barang masuk, ada merek motor, jenis motor, tahun pembuatan, unit masuk, SKU. Simpan dan di sebelah kanan panel kanan juga ada ini ya. Table inventory-nya yang tersedia. Dan juga bisa di print. Lanjut, ini menu data penjualan yang udah kita lakukan di transaksi. Oke, bisa di print juga. Oke, lanjut, Pak. Ini daftar barang masuknya, dan ini table. Barang masuk, ID masuk, tanggal masuk, dan bisa di print juga di sini. Oke, okay. uh, lanjut. Dan ini menu untuk mencetak data penjualan motor. Oke, okay, lanjut. Uh, ini preview untuk invoice-nya atau bill tagihannya. Kalau kita udah lakukan transaksi, jadi akan muncul invoice pembelian. Dan bisa di print juga. Oke lanjut. Untuk metode testernya kita pakai black box. Ada yang mau lanjutin? Pak Jatmiko atau Pak Burhan? Pak Burhan ya? Pak Burhan sudah ready. Apa perlu saya presentasikan? Ah, no. Maksudnya saya tampilkan ya? kalau ah, saya tampilkan sebentar ya Oke ini sudah dibuatkan pengujiannya eh tampilannya begini ya Oke begini ya mungkin Pak Burhan mau membacakan tentang testing atau pajak Niko Baik mas biar saya saja membacakan. Mungkin terkendala jaringan kali ya. Iya, iya. nah. Mungkin. Uh, baik, testing testing yang ke kami gunakan adalah metode black box pada aplikasi penjualan motor. Yang pertama adalah skenario pengujian, yaitu mengosongkan username, password dan tidak memiliki hak yang tidak memiliki hak akses, lalu langsung mengklik tombol login lalu untuk hasil yang diharapkan ialah sistem akan menolak akses login dan akan menampilkan username atau password atau hak akses yang salah hasil pengujian ialah username atau password atau hak akses anda salah kesimpulannya adalah valid balik baik uh, yang kedua ialah uh, hanya mengisi username dan menguasungkan password yang tidak memiliki hak akses. Kita bisa lihat sendiri screenshot test case-nya. Yang kedua ialah sistem akan menolak akses login dan akan menampilkan username atau password atau hak akses yang salah. Hasil pengujiannya ialah username atau password atau hak akses Anda salah, valid. Yang ketiga ialah mengisi username password dan memilih salah satu dari hak akses dengan benar lalu klik login bisa kita lihat kembali test case nya selanjutnya ialah hasilnya adalah sistem menerima akses login dan menampilkan login berhasil sebagai admin kemudian akan masuk ke halaman menu utama hasil pengujiannya ialah login berhasil sebagai admin oke okay, balik selanjutnya adalah tambah data akun login dan memilih salah satu dari hak akses dan input data tidak lengkap lalu klik simpan. Kasus ialah Lalu lalu selanjutnya ialah sistem akan menyimpan meskipun data yang diinput tidak lengkap dan akan menampilkan pesan data user berhasil di, disimpan. Hasil pengujiannya yang hasilnya adalah data user berhasil disimpan. Valid. Selanjutnya ialah Maaf belum, Mas. Bisa yang tadi. Maaf, maaf. Ya, sip tambah data uh, selanjutnya ialah tambah data akun login dan memilah salah satu hak akses dan menginput data dengan lengkap lalu klik simpan. Selanjutnya ialah sistem uh, akan menyimpan dan uh, akan menampilkan pesan data user berhasil disimpan. Oke, selanjutnya. Saya ubah tampilannya ya, mungkin lebih Baik. enak dibaca kalau gini ya. So, ini. tadi nomor ini ya, kemungkinannya. ini ya. Mas. Oke, gimana? Oke, kelihatan kah? Tunggu uh, sebentar, maaf. Uh, maaf ini, lebih baik ini deh. Oke, ya silakan, Mas. Ada yang ingin melanjutkan? Oke, dari teman-teman kelompok yang lain, boleh saya, Mas Win, sudah bagus. Boleh. Uh, baik, selanjutnya adalah uh, proses pengujian pada menu input transaksi. Ya, Wak. di sini menginput uh, meng dat semua data yang ada di tabel transaksi dengan lengkap, lalu. Klik "hitung" dan "simpan data", kemudian pada sistem akan menginput data transaksi dengan lengkap dan akan menampilkan berhasil disimpan. Di sini juga ada notifikasinya. Kesimpulannya, valid. Oke, selanjutnya menginput data transaksi dengan lengkap tapi mengisi nomor transaksi yang sama atau sudah dipakai. Sistem akan menolak dari input data transaksi tersebut dan akan menampilkan gagang disimpan. Dan hasil pengisiannya di sini juga valid ya, sesuai dengan kode yang ditampilkan pada primary key. Ini. Kemudian menginput semua data yang ada di tabel transaksi dengan lengkap lalu klik clear. Uh, di sini sistem akan mengosongkan isi tabel transaksi yang berisi menu-menu uh, ya, termasuk ada merek motor, jenis motor, ada SKU ID, harga satuan, jumlah unit, dan lain-lain. Uh, dengan mengklik tombol clear ini maka uh, secara otomatis akan uh, bersih ya data yang ada di yang sudah diinput tadi nah, secara pengujian sudah valid. Kemudian menginput semua data yang ada di tabel transaksi dengan lengkap, lalu klik tombol baru. Ya ini artinya untuk uh, membuat menu baru ya. Dan sistem akan mengosongkan seluruh isi yang ada di tabel transaksi, kecuali nomor transaksi dan tanggal saja ya. Ini sudah si uji dan juga uh, valid. Ya. Kemudian yang nomor lima adalah menginput semua data yang ada di tabel transaksi dengan lengkap dan sudah berhasil disimpan lalu klik tombol cetak. Sistem akan menampilkan atau mengarahkan ke form preview dan klik tombol print. Maka form transaksi siap dicetak atau di print. Apabila tekan tombol cancel maka sistem akan kembali ke tabel transaksi di sini dari pengujian kami juga sudah sesuai valid. Kemudian nomor 4 adalah pengujian aplikasi penjualan motor dengan menu input barang masuk ya. Keneronya adalah menginput atau mengisi data pada tabel stok baru lalu klik tombol simpan data. Sistem akan menginput dan menampilkan berhasil disimpan di tabel inventori ya secara otomatis otomatis jumlah stok akan bertambah uh, juga sudah ada tampilan uh, notifikasinya sudah diuji juga sudah valid ya. kemudian menginput atau mengisi data pada tabel stok baru lalu klik tombol baru sistem secara otomatis akan mengkosongkan komp inputan data stok baru dan ini juga sudah, sudah valid ya Oke ini adalah selanjutnya mengklik tombol cetak daftar stok pada tabel inventory ya di sini adalah ada menu-menu pilihan yang nanti bisa di, diambil ya, dari tampilan inventory ini ya. Di sini adalah tampilan stok yang sebelah kiri. Kemudian sistem akan mengarahkan ke form data stok barang. Dan klik tombol print maka akan muncul form print dan klik print maka form data stok barang siap dicetak. Dan tampilannya seperti di bawah ini. Nah, dan ini sudah dicoba, dan juga valid, ya. Kemudian, pada menu daftar penjualan, dengan mengklik tombol print pada tabel data penjualan, nah maka sistem akan mengarahkan ke form cetak data penjualan Alfa Motor, ya. Dan form siap diprint atau dicetak dan dilampirkan juga hasil pengujiannya dan sudah valid sesuai. Kemudian yang nomor 6, menu daftar barang masuk di sini dengan mengklik tombol print pada tabel barang masuk, maka sistem akan mengarahkan ke form cetak data barang masuk, dan klik print, maka form cetak barang masuk siap di-print. Jadi sama seperti yang sebelum-sebelumnya, ya dan ini sudah valid juga. Nomor tujuh ini adalah untuk fungsinya menu kembali ke halaman awal ya. Atau dengan mengklik tombol home, maka sistem akan menampilkan atau mengarahkan ke menu utama. Dan di situ menu utama ya uh, berisikan uh, transaksi-transaksi ya. Dan ini sudah diuji dan sudah valid. Kemudian tombol exit atau logout sudah sudah tersedia di kolom kiri bawah menu tampilan utama ya. Dengan mengklik tombol logout maka sistem akan menampilkan Uh, ada ini dulu ya, kayak ada notifikasi dulu ya. Lo yakin mau keluar uh, seperti itu dan mengarahkan atau kembali ke menu login. Uh, Di sini ada seperti itu dan sudah diuji dan hasilnya sudah valid. Ya. Uh, sekian Mas ya, Mas hmm. Aryong, Mas siapa? El Terima kasih, Pak Zatniko. Terima, terima kasih, ya. Pak. Ya, terima kasih, Pak Azlan. Oke, untuk lanjutnya, kita langsung ke programnya, ya Mas. Ya, siapa yang mau mendemokan? Ada yang mau demokan uh, atau saya yang demokan? Gimana? Boleh? Nah, ya, misi gini, ya, Mas. Oke. Nah, ini kita, Bentar. ini sih, ya, tadi, ya, darani lagi. Terlihat ya, gambarnya ini ketutup enggak? ada panel zoomnya di sini, kita reset Windows ya. Kita run ya? Oke, ini kita ke form login ya. Dari form login ini, sekalian saya jelaskan dikit tentang backendnya, nya eh, mungkin. Jadi di sini kita masuk ya, misalnya dengan admin ya. Ini passwordnya kebetulan kita buat mudah saja. Admin juga, kemudian hak akses sebagai admin. Terus kita login di sini. Oke, login sebagai admin sudah masuk. Nanti akan diarahkan ke dari form login ini akan diarahkan ke menu utama ini. Menu utama Dot Java form, c-form ya, G frame ya. Kemudian di sini ini menu utama, di sini ada panel kiri, ini ada panel kanan. Di sini kita menggunakan uh, dynamic panel ya. Jadi di dalam menu utama ini uh, tersedia semua semua form ini ada di dalam kelas yang sama gitu. Ini untuk menu register, kita coba akses kita untuk menambahkan akun login baru ya. Mohon maaf. Ini untuk menambahkan akun login baru. Ini otomatis eh, tercetak ya ID pegawai otomatis untuk yang terakhir. Nah, ID otomatis istilahnya ya. Misalnya kita buat username baru namanya inisia. Password misalnya 1234. Kita simpan. Ya, data user berhasil disimpan ya username unsia ID 13 ya, masuk, dan langsung otomatis mengosongkan ini dan untuk username misalnya kita unsia misalnya kita kosongkan password gitu ya kita mau simpan nggak bisa nggak boleh kosong ya untuk batal kita kosong sini. ini juga kita bisa menghapus user Misalnya kita mau menghapus di sini Elon Musk ya, di 8 kita hapus usernya bisa berhasil dihapus. Kemudian untuk menu input transaksi, kita akan coba misalnya ada orang mau beli di toko, kita masuk ke sini ya. Jadi di aplikasi ini admin ini bisa mengakses semua menu di sini, kecuali menu ini ya, ini fitur ini memang belum ada. Uh, terus, untuk admin bisa register, bisa memasukkan barang di sini. Input barang masuk bisa juga melayani penjualan, bisa juga melihat daftar penjualan, bisa juga melihat daftar barang masuk. Ya. Jadi, admin bisa melakukan semua fitur yang ada di aplikasi ini. Sedangkan kalau hak akses yang lain, misalnya kasir, itu cuma bisa menginputkan transaksi dan melihat daftar penjualan. Kalau inventory hanya bisa memasukkan barang masuk dan melihat daftar barang masuk untuk inventory. Nanti kita ujikan juga ya, apa? Kita temukan juga. Sekarang kita coba input transaksi ya. Misalnya ini otomatis ya. Kalau ada transaksinya muncul di sini kalau ada transaksi baru. Kita masuk tanggal sekarang ya. Nama lengkap misalnya Uh, siapa ya misalnya ya misalnya adalah Justin Timberlake uh, sorry nicknya misalnya begini alamat lengkap uh, Amerika Serikat misalnya kemudian nomor handphone email Email misalnya: JT Pilih merek motor Honda, dia mau beli apa? Misalnya beli bebek, Justin Timberlake beli bebek, kemudian SKU-nya langsung terisi ya. Kalau misalnya dia beli matic, ini SKU-nya berubah, harga juga berubah ya. Tapi dia mau beli bebek, oke. Kemudian jumlah unitnya ada. Tiap satu aja, misalnya. Kemudian, kredit nanti muncul diskonnya berapa? Kita hitung, kalau sudah dikurangi diskon, berapa yang harus dia bayar? Kita lihat ya, ini ya, totalnya ya, sudah dikurangi diskon. Jadi, juta dikurangi dari diskon ini. Total yang harus dibayar adalah segini. Oke, jadi pastikan data sudah benar, jika sudah benar, klik, klik simpan. Oke jadi kita akan simpan data di sini. Ya, nanti akan masuk ke daftar penjualan dia. Oke. Kemudian kita akan mencetak invoice. Kita tinggal klik yang ini. Kita Oke, jadi seperti ini. Kita bisa print. Nanti nanti masuk ke menu print ya. terserah mau nge-print pakai apa ini begitu. Oke, kita kembali. Ini juga bisa kalau data baru ini transaksi nomor 18 kalau data baru otomatis menjadi transaksi nomor 19 TR0019. Berikutnya untuk input barang masuk ya, kita akan demo Input barang masuk di sini kalau ada barang masuk ya ke toko, kita bisa lihat di sini toko ini memiliki stok yang cukup banyak ya untuk kode barang tertentu ini Honda bebek dia memiliki stok 28, ini Honda matic 38 ya. Kawasaki bebeknya ini ada 15 unit ya, ada Suzuki Yamaha dan seterusnya ini ada jumlah stoknya ada di sini kelihatan. Kalau kita memasukkan barang baru ke dalam, apa ini namanya toko, nanti akan bertambah stoknya ya. Misalnya ini adalah masuk tanggal 25. Kemudian yang masuk adalah merek Yamaha, Yamaha bebek ya, ini otomatis ya, muncul padanya tahun pembuatan 2020 unit misalnya 3 unit ya. Kita akan simpan ya. Nanti iem 001 ini akan bertambah 3 unit. Ini kan awalnya 35 stoknya. Oke, kita akan simpan dan berhasil disimpan. Oke. Sudah bertambah ya 38 ya sekarang iem IM001 dan kita bisa cetak daftar stok. Ya. Tinggal di print saja. Oke. Berikutnya ada daftar penjualan. Daftar penjualan ini ya. Ini yang sudah sudah terjadi dari tadi ya. Ini juga ada Justin Timberlake yang terakhir tadi bertransaksi sudah masuk ke sini. Kemudian ini juga ada daftar barang masuk ya daftar barang masuk sudah terlihat di sini. Oke, ini juga bisa kita cetak ya. Daftar barang masuk. Oke, apa ini. Oke, kita juga bisa kembali ke home ya dari sini. Siap. Ini kita kalau sudah selesai bisa logout di sini. Kalau yakin mau keluar, kita klik yes. Oke. Uh, kenapa ini? Hmm, tadi Oke, ya, kira-kira seperti itu. Uh, untuk kita coba untuk, ano ya, akses yang lain, ya, inventory. Misalnya, usernya ini biar mudah ya. Oke, okay. ini hanya ini, ya. Yang muncul ya, input barang masuk dan daftar barang masuk ya. Kita bisa kembali ke home lagi. Kemudian kita coba untuk kasir. Oke, okay, login. Untuk kasir, hanya terlihat ini ya, transaksi dan daftar penjualan dia bisa input transaksi juga tapi yang ini tidak muncul ya kosong ya gitu oke sekian ini logout oke itu adalah demo dari kami untuk selanjutnya silakan mas Alfa, apa apalagi berikutnya apa yang perlu kita jelaskan Hmm. mungkin login uh, pakai user ya user ya tadi user sudah. yang udah diregister user yang sudah diregister oke oke baik kita coba ya kita register user belum ya tadi ya iya sebagai misalnya hmm. oke okay, kita register ya kita belum mencoba ya sudah ya tadi ya atas nama Unsia ya Unsia oh. 1234 oke okay, kita nomor lagi ya Unsia kemudian 1234 Aksesnya tadi admin, ya. Iya Admin dan login, oke. Berhasil sebagai admin, ya. ya. Itu sih fiturnya kita pakai dynamic panel dan eh, cukup sederhana, sih. Sebenarnya masih belajar, kita gitu. <guluh> jadi seperti ini. Oke, untuk demo, sudah uh, cukup sih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan. Supaya kita bisa ngembangin lagi. Baik, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan. Silahkan. Halo. Ah. Nah. Nah, selamat malam. Ini Mas Hans ya? Ya malam, Mas Aryo ya? Iya, Salam kenal Mas Aryo Salam kenal Mas Hans Pak Azlan izin Saya mau Mau ngasih insight sedikit mungkin Sebenarnya apresiasinya bagus nih Buat kelompoknya Mas Aryo Aplikasinya luar biasa Terima kasih Mas Hans Ya, Ini Saya pengen ngambil motor dari Mas Aryo Ya. Tapi gambarnya nggak ada mungkin ada baiknya ditambahin satu picture tuh kalau ketika misalnya kita pilih jenis motor apa dimunculin gambarnya hmm, gitu ya, bisa juga sih uh, betul itu mas tapi uh, ya bisa kita kembangkan uh, tapi memang aplikasi ini diperuntukkan untuk pegawai ya mas ya jadi untuk apa namanya memudahkan anu aja mungkin kalau untuk gambar-gambar mungkin kita sediakan brosur-brosur ya mas afai ya? CEO ya, nya betul. <laughs> langsung di tempat ada, mod, ada unit ada unit tempat. Oh. mungkin itu kebagian marketing ya, <laughs> ya. ya. aplikasinya sederhana <laughs> ya. itu apli ah, no, bisa juga itu. Uh, jadi sekalian bisa cetak semacam cetak brosur gitu ya, menunya. jadi membantu untuk sales juga itu bisa juga, juga. terintegrasi ya mas Hans ya. siap. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Tapi ini di apa ya? Aplikasinya luar biasa sih. Saya mau nanya, repotnya aja sih. Yang tadi repotnya itu huh? uh, pakai I report ya. Uh, sebenarnya kita pakai itu, Mas. Jadi ini ya, uh, saya lihat di desainnya dulu ya. Untuk misalnya inventory ya, yeah. untuk inventory ini kita. Oh, bukan inventori ya yang ada printnya mana? Kenapa inventornya punya sini? ya Oh iya, maaf. Ini kan karena kita di dynamic panel ya, jadi ada di sini semua ini. Home, transaksi, ini jadi satu. Sorry. Ya. Tertunda. Jadi di sini ini ada panel kiri, panel kiri itu yang sini. Desainnya seperti itu, layoutnya. Kemudian di sini ada panel kanan. Panel kanan ini kita pakai dinamik apa namanya? dinamik panel ya. Jadi ketika diklik ini nanti muncul yang ini home. Diklik yang transaksi muncul yang transaksi ini. Inventory ini barang masuk ya. Muncul yang form yang ini. Nah, kita kalau cetak daftar stok misalnya kita lihat kodingannya di sini. Ini dia akan Membuka kelas preview stock ini, Mas. preview stock yang ini, nah, dia membuka kelas baru ini, form baru ya, akan terbuka. Dan di preview stock ini ada text area, Mas. Mas Han, ini ada text area, jadi text area ini kita lihat so spotnya, dia akan mengambil data dari apa namanya itu, dari tabel stock ya, yang ada di database. Table stop itu di database SQL-nya, kemudian dia akan membuat string builder. nih, jadi, ya, ini cukup manual, kan? Ini. Seperti ini, ada ganti baris, ini data stop barang, dan dia akan memasukkan semuanya. Ini while result, bla. kemudian dia akan append text. Sini. Setelah itu, ya, sudah gantikan muncul datanya. Kalau misalnya kita run gini kelihatan kosongannya. Eh ya, oh ini nanti tombol print ini berisi apa ya tombol print ini? Sebentar. Ya fungsi print gini aja sih. bracket text stock, text stock ini nama text areanya tadi yang kita bikin. Terus di print gitu aja. Jadi seperti itu. Ya ini kayaknya saya nggak ngerti ini pakai i report atau nggak. Kayaknya kita nggak nggak pakai plugin yang anu sih? Belum pakai plugin yang apa ya tambahan gitu ya? Saya kurang ngerti. Mohon mohon penjelasannya, Mas Hans. Ini cukup sederhana sih fungsi printnya. Sedangkan Ketok. untuk fungsi cetak invoice tadi itu agak berbeda. Kalau tadi kan ini buka ano kelas baru ya, kalau tadi preview ini preview untuk yang stok inventory penjualan. Kalau untuk yang... Mana tadi ya? Main menu utama ini, dia ada panel lagi. Panel lagi ini kan ada panel home transaksi inventory yang di kanan. Ini penjualan, register, ada panel preview transaksi. Jadi, dia mengambil data dari kelas yang sama gitu. Jadi, untuk ngeprint, misalnya dari panel transaksi ini ya, kita ada inputan, ini ada variable, txt nomor, txt tanggal, txt nama itu ketika dia klik tombol cetak, Jadi nanti data disimpan masuk ke panel yang ini masih dalam kelas yang sama gitu. ya, ya ini, kemudian di print begitu ya sama prinsipnya sama yang tadi pakai string builder gitu aja. tuh gitu, kalau yang ini begitu mas Hans. Oke, tapi ini benar -benar luar biasa sih benar-benar hardcode untuk preview dan cetak printnya. Betul, Mas. Hardcore. Sudah, ya, hardcore. Ya, itu aja sih, Mas Aryo. Ya. Luar biasa. Terima kasih buat kelompoknya Mas Aryo. Semangat terus modinya. Ya, terima kasih, Mas Hans. Betul. Baik, terima kasih, Mas Hans. Terima kasih, Mas Hans. Untuk pertanyaannya. malam saya kuliah ya, mas Ryan ini. <laughs> ya siap mas. Oke, kalau saya justru tertarik tadi ya diskusi eh, mas Aryo dengan mas Hans. Ya. mohon penjelasan tentang yang dimaksud hard hard apa ya? terima kasih mas Aryo, ya, mungkin ya kalau mohon izin mungkin ya kalau dalam pengertian saya mungkin ya hardcode itu ditulis langsung gitu mas. Di, di, di formnya gini, mas. jadi nggak memakai uh, apa ya istilahnya, enggak rumit gitu mas. Jadi maksudnya langsung langsung di sini ditulisnya semuanya. Misalnya kayak mungkin pakai air report itu kan ada kayak wizardnya ya untuk membuat itu ada formnya, terus kita bisa ngerancang di situ. Sedangkan di sini mungkin kita pakai uh, mana ini contohnya ini. Nah seperti ini ini hardcode ini mas. Jadi, ini dikira kira-kira ini besarnya seberapa begitu? itu maksudnya sulit gitu, Mas? Ya, uh, pakai ilmu kira-kira itu. Mas. <laughs> <laughs> Oke, okay, okay. terima kasih, Mas Aryo. Ya, kayak gini ini kan untuk ganti baris begitu, Mas? Siap, slash x slash n. Okay. Mungkin ada yang mau nanya lagi? Atau Pak Azlan mau nanya, Pak? Oke. Okay. Pak, saya dikasih kesempatan nih. Masalah Pak untuk nanya. Boleh, Pak. <laughs> <laughs> Oke, okay, nah ini uh, coba. Pak, saya izin di bagian input transaksi. Baik, Pak. Oke, nah di saksi mungkin di totalnya itu bisa dikasih seperti digit atau nominal, karena kan dia ukurannya itu uang. Jadi tadi itu 19, angkanya itu gabung semua tuh mungkin dikasih format numeriknya format uang. Kalau di Siapa? di Java apa ya? formatnya pakai untuk uang itu? Nah, jadi formatnya itu ada tuh, nah format digitnya. Oh, iya, siapa? Biar lebih Tuh. mudah dilihat ya, Pak ya. Iya, benar. Ya, programnya sudah bagus nih, mantap nih. Walaupun kita masih baru-baru belajar, jadi teman-teman udah apa ya udah mengetahui ini. Misalnya kita menemukan suatu kasus di suatu tempat. Nah, jadi kita udah bisa merancang analisanya sama kebutuhan pasarnya seperti apa. Tuh, udah udah keren nih. <tuh> Oke, di sini udah ada input rasasi, input barang masuk penjualan sama daftar barang masuk. Oke. Nah, untuk laporannya tadi, oke, ini seperti yang bilang Masan tadi cukup walaupun bikinnya dengan mem memanfaatkan fitur kofitos ya, memanfaatkan dari di si javanya gitu, bukan menggunakan library karena kan kalau kita otomatis bikin report kan kebanyakan ngambilnya gampang nih. Nah ini kelompok dari Mas Aryo. <tuh> menggunakan dari jawabannya Jadi, barangnya itu bikin manual lah. Apa menggunakan yang menggunakan di atau menggunakan plugin lain. Oke, okay, mantap nih Mas Riong. Mudah programnya ini bisa lanjut nih nanti, dikembangkan lagi. Ya seperti masan minta tadi, seperti ditambahin gambar. Nah, misalnya di bawah jumlah unit, atau kan ini ada pelan motor, nah itu dimasukin tampilan gambar tadi pilih, gambarnya berubah gitu. siapa Oke. Oke, sudah bagus, yeah. cukup. Tuh, Mas Arif, teman, -teman. oke okay, nanti teman-teman lain dapat bantuan dulu kan nih? Ke Bapak-bapak Arif, nama siapa? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin dipersilakan untuk, untuk kelompoknya untuk menutup presentasinya. Uh, baik Pak, uh, mungkin itu aja untuk di kelompok 8, sambil mengembangkan aplikasi ini, mudah-mudahan bisa lah masuk pasar ya. <tuh> <tuh>. Kalau nggak tahu mas Aryo, mudah-mudahan bisa dibeli lima orang min min mantapin yaudah itu aja pak ada uh, teman-teman terima kasih banyak waktunya dutu Khaslan uh, kita pamit dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke okay. waalaikumsalam, okay. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke okay. thank you kelompoknya okay. selanjutnya itu di kelompok 7 eh, kelompok 7 udah ada belum dianggotainnya artinya ada Mas Rano. Halo Mas Rano, ini teman sekelas. Oh, Mario. kita <laughs> lagi meternya, Oh gitu, oke okay, oke okay, oke. Okay. Wah, ini gua Mas Rano kelompoknya udah di semua belum? Kelompok siapa Pak? Kelompoknya kelompok tujuh. Oh, kelompok tujuh. Oh saya kelompok tujuh mau ngapa? <laughs> <laughs> Oke mana yang kelompok tujuh? Kelompok tujuh. Wah kelompok 7 seperti itu, nggak ada nih. Oke dari tugas-tugas kelompok yang saya poin ke teman-teman yang tugas dua ini, saya merasa cukup apa nih teman-teman cukup hebat lah gitu untuk yang belum di ke project langsung ke aplikasi langsung, pun kita masih dalam tahap belajar, teman-teman sudah -teman bisa untuk menguntasikan ke studi kasus, ke kasus itu program-programnya nanti itu teman-teman bisa untuk menggunakan ke, ke deskripsi atau pembelajaran. Gitu. Oke, ini kelompok 7 enggak ada nih. kelompok tiga Iwan kelompok 3 di sini Mbak dari <tuh>. C <tuh>. Halo, Mbak oh bagaimana cewah kelompok tujuh kelompok tiga nih presentasi belum siap atau gimana nih teman-teman <laughs> itu ada kelompok yang mau maju dulu nggak nih yang udah standby, by, yang udah pengen maju. Ayo Mas Jeremy, katanya mau maju. <gulau> minggu depan aja, minggu depan. Oke, <gulau> ayo <Yaitu, gulau> belum jatuh aja. <gulau> <gulau> nah, apa maksudnya kalau kelompoknya berlengkap, kalau mau maju. Ini... Kita masih nunggu kelompok 7, kelompok tiga Sepertinya belum akhir nih. Mas Jeremy sudah siap kayaknya, Pak. Evaluasi aja, Mas Jeremy. Minggu depan baru presentasi beneran. Boleh kan, Pak? Hmm, boleh sih. Tapi nggak bisa lama-lama sih. <laughs> Oke. Nah, mungkin sambil nunggu kelompok berapa nih? 7243 ya. Nah, untuk tugas akhirnya saya ulangi lagi. Jadi teman-teman yang udah presentasi, nah itu untuk babnya, untuk laporan dilengkapi lagi. Nah, untuk program yang belum baik yang masih ada kekurangan, nah itu diperbaiki. Nah, itu tujuannya. Untuk teman-teman nanti ketika di semester depan ada pembuatan laporan pemrograman, nah itu udah bisa dijadikan paduan atau petunjuk gitu Oke, nah ini kelompoknya kelompok di kelompok tujuh itu ada Mas Rano ya, Rano tiga Mas Kayaknya kalau nggak tampil sekarang, besok setelah lima nih. Pak <laughs> mungkin saya boleh bertanya nggak? Gimana apa, Boleh-boleh. Saya kan coba libraries-nya iReport. Nah, yeah. Sekiranya mungkin dari Fazan atau teman-teman ada yang bisa ngasih insight nggak? Soalnya saya coba iReport-nya. Selalu error, air report berapa nih? Versi berapa? 5.6 kalau nggak salah. Itu errornya, mana, Pak? Kenapa errornya dari mana? Errornya saat menampilkan report sih. Jadi, ada entah itu short code nya yang ber, apa, yang keliru hmm. saya, tapi atau Atau memang air report-nya ini nggak support di nepin 12. Nah, itu secara air report bisa di sih. Secara air bisa di Cuman untuk menampilkan salah satu dari form itu masih error, masih bagus Itu error-nya infonya apa tuh? Ada notice enggak? Notisnya Sebentar, Pak. Saya sambil cek dulu. Oke, untuk kelompok pasar itu tadi itu program berapa lama tuh bikin Tadi Pak. apa eh, berapa ya? Masal dua minggu mungkin ya, Pak. Dua minggu lebih, 2 minggu lebih Pak. ya. Iya. Iya, itu untuk programnya aja atau sama laporannya? Sama laporannya, Pak, itu. Bagi tugas, Pak. Nah, itu. Jadi, saya bikin kelompok yang ada job desk-nya itu jadi dibagi tugas nih, biar teman-teman pada ngerti, baik itu dari segi testing, pen-test, sampai di dunia pekerjaan seperti itu juga, jadi dia nggak ngendel semuanya. <laughs> nah ini Masan sepertinya udah lengkap nih programnya nih ingin mau tampil dulu nih tadi kata Mas Jeremy minggu depan Pak oh, saya ya? mau ngasih wajibnya <laughs> ya udah minggu depan minggu depan ini seperti lima kelompok nih ada nah, kelompok tiga kelompok tujuh si belum hadir nih Oh iya, Mas Han sama itu ya, Mas Jeremy ya, jadi satu kelompok ya. Bukan, Mas Aryo, saya direkrut. Direkrut? <tuh> Dipaksa soalnya. Mantap ini pasti, wah, keren keren. Idola saya Mas Han sini. Jangan idola saya juga Pak Azlan kok. Aduh jangan Mas Han. <tuh>. Ya, Pak Aslan juga itulah kita semua. Tapi biasa kalau krisis report, report yang... Bah... Itu yang versi latest ya, Pak Sar? Sigma. Maaf, Pak. Gimana, Pak? Yang e-reportnya versi latest itu gimana? Versinya, apa pak? Suaranya tadi, wah ini seperti Mas Ranu hadir nih. Halo, Mas Renu. Tadi maaf aja bisa kason bisa diulang. Iya versi e ya. reportnya, uh -huh. versi Letus ya. Hmm, kayaknya sih, kayaknya sih Letus sih. So, Kayaknya sih terakhir Pak tahun 2014 tanggal 28 25 sudah nggak ada lagi sih kalau dilihat dari nah biasanya itu, itu sih aplikasi kalau yang versi latest sama yang versi latest ada yang masih belum support tuh library atau linknya yang belum sesuai Bapak masih ada waktu minggu depan untuk presentasi ini seperti programnya berat nih kayaknya. Enggak berat saya <laughs> agak menantang aja di pas refresh. Kenapa saya coba dari query langsung bisa tampil tapi ketika saya jalani dari programnya dia nggak muncul. Oke. Okay. ketika tanya, punya Mas Aryo itu. APS-nya luar biasa, dia benar-benar Harvard di ini, di Excel. Saya nggak ngebayangin dia ngukur-ngukur antara spesial sama ini. Ketabulasinya. Karena takut error itu, Mas. <tabular> <tabular> <tabular> Tapi error itu wajar, untuk ditakutkan jadikan pengalaman. <tabular> Siap, Mas. Terima kasih. Ya, Tunggu itu untuk reportnya bisa di, terus kalau di seperti tadi kalau misalnya terkait motornya panjang berantakan tuh pasti itu, <risos> bener pak, sepertinya begitu pak, bakal berantakan. <laughs> <sucks> iya, bakal setting lagi, apalagi fil-filnya tadi kalau banyak panjang itu pasti foto berantakan lah. Oke, teman-teman ada pertanyaan loh nih. minggu depan kita bakal tetap di jam malam atau di mana? Eh, di malam Minggu masih banyak yang perlu join nih. Kayaknya mungkin untuk minggu ini aja, Pak. Uh, agak sepi, Pak. Kemarin kelasnya Pak Andri, mohon maaf juga agak sepi, Pak, dibandingkan biasanya, Pak. Oh, wow. lagi pada pergi nonton sponsor kali ya. Iya, <laughs> <tuh> yeah. kalau gitu mungkin ke depan kita bakal lagi lima kelompok aja, ya, Pak. <tuh> Eh, nggak apa-apa. udah nggak sabar nih. nunggu ke depan, tuh tampil nih. Nggak apa-apa, nggak tampil sekarang. Gimana gitu ya Pak? Soalnya yang presentasi, lagi le lem ada. Oh, gitu, kakek nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Jadi, kondopom sih <laughs> ya, ada semua. Jadi, bagi-bagi tugas seperti Mas Aryo tadi. <laughs> Kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk pertemuan ke-13, kita cari sampai di sini, sampai ketemu di minggu depan. Nah, di minggu depan kita bakal maju kelompok yang sisa sama kelompok yang belum. Nah, jadi untuk teman-temannya, mungkin di info untuk kelompok yang belum join yang belum present sekarang, itu di kelompok ketiga, kelompok ke-3, untuk di minggu depan. Oke. Okay. Baiklah, thank you teman-teman atas waktunya di malam hari ini. Selamat untuk lanjutkan aktivitas. Saya akhiri dengan sholat subuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Recording stopped.